Halo semuanya, aku Rian balik lagi di channel aku, balik lagi di playlist sore dan hari ini gua lagi ada di Ubud, guys. Di video kali ini gua mau ajak kalian buat keliling di salah satu resort yang super duper keren. Di sini ada 12 suite dan 13 villa. So, penasaran kayak gimana dalamnya? Kita langsung masuk aja. Let's go. Hari ini gue mau ajak kalian buat virtual tour di sebuah villa yang the real definition of villa mewah atau mepet sawah Namanya Kamala Resort Ubud Tapi walaupun ngejual view sawah Ubud yang cakep, villanya emang benar-benar mewah dong Dari depan aja gedung area lobbynya tuh langsung arsitekturnya kelihatan beda Bentuknya segitiga dan atapnya tuh tinggi banget Sedangkan di bagian atasnya itu ada skylight jadi kalau siang cahaya mataharinya bisa masuk langsung ke area lobbynya dan gak gelap BTW lingkungan villanya ini private banget dan sangat tenang Karena villa ini emang target marketnya buat honeymoon couple ya So barangkali bisa jadi referensi juga buat kalian yang lagi cari-cari destinasi akomodasi honeymoon di daerah Ubud Walaupun buat liburan keluarga juga pastinya masih oke okay banget Jadi buat masuk ke areal villanya Itu kayak ada satu alley kecil kayak gini guys Jadi contour itu kayak tanahnya tuh nggak datar Jadi menurun gitu guys Dan ini memang memanjang ke arah belakang Villa gua ada di kamar nomor 810. Yuk kita lihat yuk. Nah, sekarang gua udah sampai di depan pintu masuk menuju villa gua nih. Royal One Bedroom Villa with Private Pool. Nah, kalian bisa lihat ya, pintu masuknya itu kayak seamless banget. Kayak kayunya tuh nggak kelihatan pintu masuknya yang ada di mana. Ya kan? Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam. Let's go. Wow. Nih guys, jadi pertama kali kalian masuk di sebelah kiri, di sini langsung ada kitchen ya, dan di sini ada minibarnya, ada water heater, ada sparkling water, dan di sini ada sink juga kitchen sink. Dan di bawahnya di sini ada mini fridge dong, dan lengkap sama semua snacknya di sini. Ada bir dan segala macam. Ada bir guys. Oke? Okay. <laughs> di sebelah sini kalian bisa lihat ada snack juga yang bisa kalian beli. Di bawahnya ini masih sama. Di sini ada dining set, ada gelas, kalau misalkan kalian butuh sendok, garpu, pisau, dan segala macam. Oke lanjut lagi masuk ke dalam. Di sebelah kiri di sini ada dining table-nya, kalau misalkan kalian mau makan di outdoor. Di sini nih guys, tempat yang pas nih. Bisa buat untuk berapa orang juga, nih lumayan banyak ya. Dan yang keren di sini ada hammock-nya dong. Ini tempat buat chill ya, buat santai-santai nih guys. Lanjut lagi ke sini, sebelah sini. Di sini ada sunbat, buat kalian yang misalkan mau berjemur, mau duduk-duduk santai, sambil berenang. Dan di sebelah sini ada plunge pool dong, tuh. memang ukuran kolamnya nggak terlalu besar ya, tapi menurut gua ini super-duper comfy, super-duper nyaman ya. Kalian bisa lihat, kolamnya ini posisinya persis di sebelah rice terrace atau sawah. Jadi kalian bisa berenang sambil ngeliat view ke arah sawah. Top banget sih. Guys, ada floaty sih guys, cuman... Unicornnya letoy, guys. <laughs> Oke, okay, waktunya kita buat lihat bedroomnya kayak gimana sih, nih kan? Are you ready? Tada Salah satu fitur yang menurut gue ini keren banget di villa ini adalah pintunya ada dua nih. Jadi, pintu yang ini juga bisa digeser. Kalian bisa full. Jadi lebih lega buat dapetin view sawahnya. Nih, mantap banget kan? Wah, keren banget. Double side door. Jadi ini ada yang di sebelah sini dan ada yang di sebelah situ. Begitu kalian masuk ke dalam bedroomnya, di sini langsung ada bednya. Kalian bisa lihat ini udah di setup cakep banget ya. Anduk yang bentuknya kayak angsa-angsa, kayak love-love gitu, ya kan? Di sebelah sini juga ada menu yang bisa kalian order di sini ada macam-macam menunya ada yang Indonesian ada yang Western ada yang Belenis juga, duh jadi lapar deh. <laughs> lanjut lagi ke bagian belakang bednya di sebelah sini ada kabinet. nah di dalamnya ada bathrobes dan di bagian atasnya di sini ada ada topinya dong unyu banget gak sih? apa tulisannya? apa nih? Oh <laughs> Nah, di sini juga dikasih tas. Kenapa ada tas ya? Ini apa laundry bag maksudnya kali ya? Nah, di sini juga ada. Oh, buy <laughs> Safety deposit boxnya nih unyu banget nih. Coba lihat. Jadi kayak ada di sampingnya kabinet dan masuk ke dalam gitu. Dan di bagian paling bawah, di sini ada sandal hotelnya atau. Kita masuk lagi ke dalam, di bagian sini, di bagian belakangnya, di sini ada double wastafel. Jadi wastafelnya ini kembar ya guys, dan menurut gua ini nyaman banget, ini lega banget, karena memanjang gitu posisinya guys. Di bagian bawahnya, di sini ada timbangan buat kalian yang mengecek berat badan. <laughs> dan di sebelah sini ada banyak amenities nih, ini ada hair dryer, terus kemudian di bawahnya lagi, enggak ada kosong. Terus, handuk-handuk ada di sebelah sini, lengkap, ya. Amenities yang lainnya juga ada di sebelah sini, udah lengkap banget. Nah, ada satu nih yang cukup unik yang ada di villa ini, nih, guys. Gua belum nemuin sepanjang gue review hotel, gue belum nemuin fitur ini di villa lain, ya. Di sini ada Smart Assistant, namanya Alexa. Coba ya. Alexa, play Blackpink, how you like that? How you like that by Blackpink from Spotify? Udah kena copyright, ntar lanjut lagi masuk ke dalam bedroomnya. Di sebelah sini ini ada bathtub, tapi bentuknya unyu banget, guys, karena bathtubnya ini bentuknya lingkaran, jadi bukan memanjang oval gitu. Jadi, bathtubnya ini udah di honeymoon setup. Sayangnya, gue dateng kesini sama Reinhardt, deh. Ya, kan? <laughs> Reinhardt, tapi bukan sinaga Oke, okay? nah di sampingnya lagi, di sini ada walk-in shower -nya. Di sini udah aminitisnya lengkap banget, ada shampoo, conditioner, dan shower gel. Persis di luarnya, di sini ada TV yang gede banget guys. Nih. Oke okay, guys, jadi sekarang ini gua mau ajak kalian buat keliling di sekitar resort ini. Katanya di belakang situ tuh ada areal switch-nya, dan juga ada restonya. Kita lihat. Oke okay, guys, kita udah sampai di areal restonya, namanya Wild Air. Iya, halo. Mau lihat-lihat ya, Pak? Baik, gokil, keren banget, men. Nih, cobain naik ke lantai duanya, ya. Wow, iya, selamat siang. Jadi, kalau kesini, view-nya ke jungle. Kalau kesini, view-nya ke jungle. Kalau ke sono, ke Infinity pool ini keren banget men Infinity poolnya itu kayak bentuknya u gitu tuh coba lihat ada bin nya juga terus di bawah juga ada kabana di sini juga banyak dining table nya jadi kalau misalkan kalian mau makan kalian tinggal pilih di sini nih ada di bagian indoornya ada di bagian outdoornya Oke okay, Guys jadi sekarang ini gua lagi ada di area main poolnya nya dan ini poolnya gede banget. Kalian bisa lihat di sebelah situ tuh ada kabananya ya. Jadi memang di sini kalian bisa duduk-duduk di situ sampai santai-santai. Kalau misalkan kalian kepanasan, bisa ditutup juga tuh atasnya. Dan ini view-nya epic banget, men. Kalian bisa lihat tuh. Wah. Wow. Dan di sini juga ada spot-spot Instagramable gitu guys, di sebelah sini. Tuh, kayak sarang-sarang burung gitu lah. Tapi buat kesananya mesti becek-becekan. Gue pakai sepatu, nggak bisa dong. <laughs> Aduh, berdiri di sini doang ngeliatin gini ya udah enak banget gitu. BTW guys, sebenarnya di sini tuh ada banyak fasilitasnya, tapi gue belum sempet cobain semuanya. Ada gym, ada spa, ada yoga shala yang bisa nampung sampai 100 orang dan biasanya dipakai juga buat wedding chapel kalau ada event nikahan. Ada Secret Garden dan bahkan yang paling unik ada Smash Room, guys. Nah ini nih katanya Smash Room pertama di Bali. Di sini kalian bisa puas mukul-mukulin barang apa aja yang ada di situ buat melampiaskan amarah. Jadi cocok nih buat kalian yang abis diselingkuin pacar atau yang abis ditikung temen. Bisa banget buat cobain kesini ya kan? <laughs> Oke deh, yuk kita balik. Oke okay guys, itu tadi tur gua di Royal One Bedroom Villa with Private Pool di Kamala Resort Ubud. So, gimana nih menurut kalian kamarnya? Menurut gue ini keren banget ya. Penataannya gue suka banget, men. Ini minimalis, tempatnya nggak terlalu gede sih. Tapi karena penataannya yang super-duper rapi, jadi gue ngerasa super-super spacey. Di sini udah ada private plan spool-nya, ada areal dining outdoor ada kitchennya, nya bed-nya yang super-duper nyaman, dan di sini juga ada hammock-nya. Dan satu lagi ada smart assistant, yaitu Alexa ya. Keren banget, men. Oke, okay, guys. Itu tadi tour gue di Kamala Resort Ubud. Gimana nih menurut kalian? Please kasih tahu gue di komen di bawah. Next episode gue harus tour kemana lagi? Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke? Okay? Bye-bye!